dari mobil bagaimana Bapak? ini kunci 10 kunci 10 kita dari tim Joy saya tidak terlalu tahu masalah mobil ini di sama waktu satu ini tim jd ini lagi berusaha mempertahankan es krim original kalau es krim ini mencair kita pasti diberhentikan keritnya itu ada mekanik mekanik sekaligus supir kau bawa-bawa bicara bawa bawa bawa bawa. <laughs> mekanik sekaligus Enggak jauh jauh dari youtuber kau mekanik sekaligus kau apa -apa, mie, supir driver lah gak apa-apa misupir saya boleh <laughs> dia lagi otak katik ini mobil ini dia lagi pusing juga ini ada segelas kopi ini dia siap siapkan ke penuh menambah pen, Daya pikirannya tuh supaya halus. Kita pusing ini akhir bulan, akhir bulan gak ada orderan. Oh. Ini kita lagi di mana? Ini bro, kita lagi di dekat-dekat taman kota. Ini nah, dekat taman kota, gak ada insentif, gak ada insentif. Dia lagi pusing itu, saudara-saudara. Pokoknya, pokoknya intinya, intinya ah, ini mau di starter ini enggak? Intinya begini, kalau mobil ini tidak bunyi dalam 20 menit, sudah kita akan pindahkan ke mobil depan. langsung sud depan, iya, masalahnya kerugiannya kita berapa puluh masuk juta, masuk juta depan, ini. Uh, saya tidak menjelaskan Tidak Pak, kalau misalnya ini mobil tidak tidak jalan bagaimana ini? grab hey, kopi kok habis, kalau tidak bunyi ini mobil, bisa berhenti, Dengar itu Dengar Terus Terus Mobil di depan ini, es krimnya tidak ada Kok bicara kayak kok cerita eh kita lagi panik juga ini. Masalahnya kalau ini es krim tidak tidak segera dipindahkan akan merugi juga kita. Berapa puluh juta ini. <tuh> Bahaya es krim Joyday ini. Jadi kita was-was juga dengan keadaan ini. Oh, with my brother, pa Pablo, and and me, Rodriguez, and, me and mechanic, mechanic Martin, and mekanik, mekanik mesin Martin. Alright, akhirnya mobil kami jadi kembali karena berkat si Martin. Dia sangat berlihat dalam memperbaiki kendaraan bermotor. Dia yeah. Ini lah unggulannya Wati, lihat. Itu unggulannya. Oke, okay, kita back. Mobil kami sudah jadi kembali. Tadi sempat mati beberapa jam. Ini kopi sudah habis. udah santai kita perbaiki memang mobil, bukan orang kita santai itu. YouTube Bersama di orang ini. anjay mobilnya sudah jadi nih tinggal kita langsung drive seperti ada... kita hari ini dalam kotak saja dengan karya spring. mungkin sekian dulu dan terima kasih kita langsung Drive kembali Dengar aja musiknya itu Mobil orang ganteng orang ganteng Mengundur Soundnya saja sudah ngeri sama Martin Kayak itu juga Salah satu teman Pablo